untuk hal pertama kamu pakai sarung tangan di sini aku pakai sarung tangan karet tapi kalau mau sederhana di rumah bisa pakai uh, kresek aja ya diiket di pergelangan tangan ini penting karena bahan pewarna itu nggak semuanya bagus nempel langsung di tangan kita ASG Bubuknya kayak gini agak pink, terus ini sudah ada wetting agentnya atau turkish red oil atau disingkat dengan TRO. Ini fungsinya untuk pembasah dari kain dan bikin larutan jadi cepet rata. Kalau yang ini ASG-nya itu e, untuk membuka pori-pori kain. Biar terus untuk garam naftonya. Karena ini masih pewarnaan tahap awal, jadi saya mau e, memakai banyak eksplorasi di pewarnaan. Nah, ini saya pakai kodenya BGP atau Bordeaux GP ya, sesuai dengan tabel Naftolat. Nah, ini jadi warnanya akan kekuningan, jadi hampir semua Naftolat yang kodenya ASG itu pasti me apa, menghasilkan warna kekuningan. Nah, ASG ini nanti saya akan campur dilarutkan dengan air panas itu dicampur dengan kostik soda ya atau soda api sebanyak 5 gram atau kalau e, kamu mengerjakannya di rumah itu sebanyak 1 sendok makan oke tadi larutannya e, maksudnya ASG sama TRO nya udah masuk sini ini saya kasih kostik soda Lalu ini saya campur dengan air panas. Ini larutannya sudah tercampur rata dan warnanya yang baik digunakan itu yang agak transparan ya, agak bening kayak gini. Kalau uh, larutannya itu agak keruh, berarti dia kosik sodanya kurang. Dan ini agak berbusa itu dari si Turki red oilnya ya, karena sifatnya wetting agent, jadi dia memang mirip seperti sabun seperti itu nah ini siap dilarutkan dengan air biasa banyaknya itu sesuai dengan banyaknya kain ya jadi saya akan larutkan dengan sekitar 3 atau 4 liter air ini saya sudah mempersiapkan wadah airnya untuk mencelup warnanya ini dicampurkan dengan pewarna yang sudah dilarutkan tadi kita celup dengan hati-hati dan merata. Jadi jangan sampai ada yang terlipat, cara mencelupnya seperti ini. Karena ini uh, di rumah ya jadi pakai bahan seadanya. Kalau di uh, pengrajin batik itu pakai ada khusus alat. Uh, apa pencelupannya? sampai yang ujung yang tadi ditarik juga ke atas jadi ini nggak direndam lama-lama hmm, cukup basah aja sampai seperti ini lalu diangkat ditunggu sampai dia nggak terlalu netes jadi ini boleh dijemur di tempat yang tidak terkena matahari baik, sekarang saya menyiapkan air berisi 250 ml air biasa untuk melarutkan garam natto yang kode Bordeaux GP sengaja saya larutkan di wadah yang kecil agar dia larut sempurna sebelum dipindahkan ke e, bak perendaman yang berisi 3 liter air biasa jadi untuk garam natto ini tidak pakai campuran apa-apa ini adalah larutan yang akan memberi warna ke kain. Sedangkan yang tadi celupan pertama itu larutan yang membuka pori-pori dan yang mengikat kain dan mengikat warna ini. Kita aduk sampai gumpalan warnanya itu gumpalan bubuk warnanya menghilang. Di sini kita lihat ya masih belum larut betul.